Ini adalah kegiatan dimana para petani sedang menanam padi. Jadi yang menarik di sini mereka melakukannya secara bergotong royong. Dan sekarang sudah sekitar jam 10 pagi dan nampak bahwa ini sudah dilakukan sejak pagi. Saya meliput ini langsung dari pinggir jalan pemuda di kilometer 19 di kecamatan Petak.